Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wanda Amelia Nabila, dengan MBM2181172. Baiklah, disini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi sosial. Tetapi, sebelum masuk ke inti material yang akan saya bahas, perlu kita ketahui apa sih psikologi sosial itu? Psikologi sosial. <tuh> dia yang mencoba mengamati karakteristik dan penyebab dari perilaku individu dalam sebuah situasi sosial. Psikologi sosial bersifat ilmiah karena mengambil nilai-nilai dan metode-metode yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan lain. Nah, contoh mungkin ada salah satu contoh dari psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada tawuran, pasti teman-teman nggak -teman asing dong dengan apa sih tawuran itu. Tawuran adalah salah satu bentuk ekspresi seseorang yang merasa memiliki unsur karena satu kesalahan yang dilakukan individu atau kelompok. Mungkin dengan cara tawuran itu adalah salah satu mereka untuk membalaskan dendam mereka. Nah, tawuran ini terjadi di daerah yang juga dapat menyelesaikan sesuatu dengan cara baik-baik. Dan mereka beranggapan bahwa tawuran adalah salah satu cara yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi mereka tidak tahu apa dampak akan terjadi jika terjadinya tawuran. banyak yang sudah kita lihat di TV atau di sosial media manapun atau di dalam daerah kita sendiri akibat dari tawuran itu mungkin ada yang luka-luka terjadinya kerucuhan di Mungkin itu adalah salah satu contoh dari psikologi sosial. Baik, kita masuk kepada inti materi Dengan judul Prasangka, Penyebab, Dampak, dan Cara mengatasi. Teman-teman pasti nggak asing dengan kata prasangka Tetapi mungkin kebanyakan di dalam kehidupan kita sehari Itu adalah prasangka yang bersifat negatif kita masuk ke dalam pengertian prasangka. Persangka Serta adalah sebuah sikap atau biasanya negatif terhadap anggota kelompok sosial tertentu hanya berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Hal ini dapat dipakai secara maaf, hal ini dapat dipicu secara otomatis, implisit maupun eksplisit. Implicit adalah sikap yang disengaja, sikap yang tidak disengaja, tak terkendali dan tidak disadari juga. Jika eksplisit adalah sikap yang yang baru sekarang tidak berbalik balit atau mudah menangkap. Dan adalah sikap yang tegas. Diskriminasi melibatkan aksi negatif terhadap anggota berbagai kelompok sosial Sementara diskriminasi pasar jelas telah menurun, Bentuk yang lebih halus seperti rasisme modern dan teknisme masih tetap ada Lanjut dengan sumber prasangka perbedaan pandangan Prasangka berakar dari beberapa sumber, satunya adalah konflik langsung antara kelompok, situasi di mana kelompok-kelompok sosial bersaing untuk menjual oleh sumber daya yang terbatas. Prasangka juga berasal dari kecenderungan kita membagi dunia menjadi kita dan mereka, dan memandang kelompok kita sendiri dari kelompok yang lebih baik daripada berbagi dengan kelompok lainnya. Up-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-group. Ya, in adalah kelompok sosial di mana seseorang mengidentifikasi dirinya secara psikologis sebagai anggota. Misalnya mungkin orang Merasa penting secara psikologis untuk memandang dirinya, mereka sendiri, menurut ras, budaya jenis kelamin, usia, dan agama mereka. Penganggotaan psikologis kelompok dan kategori sosial telah ditemukan terkait dengan berbagai fenomena. Lanjut adalah teknik untuk mengatasi dampak. Psikologi sosial percaya bahwa prasangka dapat dicegah. Hal tersebut dikurangi dengan suara beberapa teknik, salah satunya adalah teknik dengan mengubah pengalaman mata kanak-kanak sehingga mereka tidak diajarkan untuk mengecam oleh orang tua dan orang dewasa lain lainnya. Teknik lainnya mungkin dengan cara berinteraksi secara langsung dengan orang dari individu kelompok yang berbeda. Ketika Hal ini terjadi dengan... Kondisi tertentu, prasangka dapat berkurang. Ini ada beberapa contoh prasangka dalam kehidupan sehari-hari yang kita biasa alami, adalah contoh dosen yang terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, contoh orang yang berprasangka baik terhadap dosen tersebut mungkin. Mereka beranggapan bahwa mungkin dosen tersebut terkena macet atau ada masalah lain di dalam perjalanan. Sedangkan orang yang berprasangka buruk terhadap dosen akan berpikir bahwa dosen tersebut sengaja untuk lambat masuk ke dalam kelas. Ada pun contoh lainnya adalah konflik realistis. Sebagai contoh, konflik antara dua kelompok penggemar K-pop atau bisa disebut sekarang dengan artis Korea ya, BTS, Army atau apapun itu Blackpink bisa saja muncul prasangka yang buruk terhadap kelompok. Meskipun sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa dalam kelompok tersebut. Kemudian itu contoh dari prasangka dalam psikologi sosial. Lanjut dua materi selanjutnya adalah prasangka berdasarkan gender, sifat dasar, dan dampak. Saksima kasangka yang didasari oleh gender mempengaruhi lebih dari setengah umat manusia. Saksima sebenarnya terjadi dalam dua bentuk yang berbeda. Saksima yang berupa kebencian yang melibatkan keyakinan negatif tentang lawan, dan saksima yang halus yang melibatkan keyakinan positif terhadap orang manusia. Penemuan terakhir. mengindikasikan bahwa manusia menganggapi lebih banyak hambatan daripada pria dan karirnya tetapi dengan mengadopsi strategi yang efektif wanita dapat mengatasi hambatan dan mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi Adapun contoh dampak dari prasangka salah satunya adalah mungkin hati tidak tenang atau cemas hidup pun jadi tidak bahagia jika kita berprasangka buruk terhadap orang selalu berpikiran negatif ya dan banyak lagi hal-hal yang akan lakukan jika kita selalu berpikiran negatif dan berprasangka buruk terhadap sesama kita atau terhadap individu atau terhadap kelompok. Baiklah itu saja materi yang akan saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya juga di sini masih belajar untuk cara menjelaskan atau menyampaikan materi. Adapun kata-kata yang keliru atau salah saya ucapkan atau dengan materi yang kurang cocok, saya mohon maaf. Dan di sini juga saya masih belajar untuk dan memahami materi untuk lebih baik, -baik. lagi. kemudian kurangnya saya mau maaf. wabillahi taufikal hidayah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.